Rahayu, Rahayu, Rahayu, Saguming Dumadi Para pemirsa yang berbahagia Selamat berjumpa kembali dengan video saya channel Jawa Kawedar Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang Sandangan 12 Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya Sandangan 12 ini bukan sandangan yang berupa pakaian Mungkin kita semua sudah pernah mendengar bahwa Aksoro Jowo kalau diberi sandangan bisa membentuk kalimat Artinya sudah bukan Aksoro Jowo vokal lagi Dan bagi yang masih ingat tentang pelajaran Aksoro Jowo terutama sandangan 12 yang berupa pangkon Aksoro Jowo kalau dipangku itu mesti mati Maksudnya seperti yang sudah saya jelaskan di depan Bahwa orang Jawa itu kalau dipangku mati Nah ini maksudnya bagaimana? Ikutin terus apa yang akan saya sampaikan berikut ini Seperti apa bentuk sandangan Aksoro Jowo itu? Dan apa saja nama-nama dari sandangan Aksoro Jowo 12 tadi? Yang pertama disebut layar Layar itu dari kata "loyo" atau "pati", tetapi juga mati, mati yang luhur yang dimaksud di sini. Ini dari dayanya angin atau samirono, ini mengandung suara R. Jadi, kalau ada sandangan yang berbentuk layar, itu dibacanya R atau aksorojo yang di belakangnya berbunyi R kemudian yang kedua disebut pepet pepet gambaran dari bawono atau yang disebut bumi maka berbentuk bulat ini merupakan daya kekuatan dari jagad gede pepet mengandung suara e jadi kalau umpamanya ada aksoro jowo yang dipepet situ bacaannya e umpamanya ko dipepet menjadi ke yang ketiga wulu awal dari kata iluyo juga wareh atau air karena air itu selalu mengalir ke bawah maka bisa disebut wewarah. wwareh ini asalnya dari kang luhur kepada yang asor dari orang pinter kepada orang yang bodoh ini mengandung suara i jadi kalau ada aksoro yang di atasnya terdapat Wulu itu mengandung suara i Umpamanya po di wulu menjadi pi Yang keempat, cecak Cecak dari kata soco atau tinggal Yopan dulu atau penglihatan Manusia bisa melihat karena kedunungan yang cahyo Ini cahayanya api mengandung suara eng Ing sarehne wustukul inga koso satu hu banjur ginarbo ing wabujutan yekti kang satuhune hune yoga traning kahanan. Nah, menyatunya antara layar, pepet, mulu dan ceca sama dengan menyatunya empat anasir angin, tanah, air dan api yang sudah sinandang ono ono anane maka kesandangan atau dirasakan juga oleh dalmo manungso yaitu sebuah aksoro yang masih di angkasa karena kalau boleh saya jabarkan aksoro jowo itu gumantung tanpa cantelan karena sebenarnya aksoro itu keberadaannya ada di dalam diri kita sebagai manusia hidup kemudian yang kelima taling Taling ini gambaran dari Purwaning Djarwo Prio atau pria atau laki-laki yang sebenarnya mengawali wujuding Karso Lanyo Agawi tetapi sebenarnya ini mewakili karsa dari Rasaning Gusti. Ini mengandung suara E. Kemudian yang keenam, taling tarung. Taleng Tarung sebenarnya ini sudah sampyuh ada Roso Jati Yang sejati Neng Karso Kang Satuhu Sang Ponco Artinya apa? Taleng Tarung ini terjadi pertarungan Antara bapak dan ibu kita Untuk menciptakan keadaan dari Karso dan Karsaneng Sang Ponco Nderyo Yang Wus Loyo atau Leno linayap. Linuning Layon, yo sejati neng Karso, kang satuhu sang Poncondrio, mus loyo, leno, Linayap, Luuning Layon, jadi mengandung suara o. Yang ketujuh, Weknyan. Weknyan itu sebuah rasa yang sudah menyatu atau manunggal. Sudah tidak ada merasakan nafsu antara perempuan dan laki-laki Karena sudah mupus serta sirno dayaning poncondrio Yang ada hanya cahaya cinta, welas asih Ini mengandung suara ah, ih, uh, eh, oh Kemudian yang ke delapan, suku Suku sebenarnya mengandung daya yang memberikan kekuatan ke seluruh tubuh Karena sang Jati sudah satuhu mengawali sejati ning Dengan daya rasa yang menyatu Dan semua ini sudah dinaris mengandung suara U Yang ke sembilan, Cokro Cokro merupakan wujud dari golong giliknya suasana yang berbentuk bulat. Artinya sudah gumolong dadi, mengandung suara dobel. Contoh umpamanya aksoro jowo, di dicakra atau dicokro jadi suara pro. Kemudian yang ke-10 pangkon. Pangkon artinya kalenggahan. Maksudnya langgeng dengan tempat dan yang ditempati. Maksudnya begini, di sini si hidup yang menempati raga dan langgeng selama manusia itu masih hidup. Jika si hidup sudah meninggalkan jasad, maka si hidup akan menyatu ke alam kelanggengan. Jelas ya, jadi itu makna dari pangkon, tetapi nanti di sini akan saya jelaskan. Eh, pada part kedua atau ketiga, nanti akan berhubungan dengan perjalanan manusia yang sebenarnya ini bisa dilihat secara nyata. Nah, jika sandangan pangkon ini dijabarkan tentang ajaran hidup, maka di situ bisa berdiri atau jumeneng, yang artinya mempunyai jeneng atau nama juga disebut asmo. Kemudian juga mempunyai sifat, maka semua aksoro yang dipangku sebenarnya sudah jelas dan gamblang dengan arti dan maknanya tadi. Kemudian yang ke 11 adalah garis nisor. Garis nisor menandakan atau menjelaskan bahwa aksoro yang sudah mendapatkan sandangan menandakan aksoro yang sudah berubah dari aslinya karena dari aksoro menjadi ukoro, boso dan sastro atau dari huruf ke suku kata kemudian menjadi kalimat. Yang kedua belas, pengkal. Pengkal menandakan suasana atau kahanan yang sudah tergelar berupa jagat gede ini atau yang biasa disebut alam semesta. Sedangkan ada di dalam diri manusia disebut jagat cilik. Di sini jelas dan yakti sekali. Ini menjadi kasunyatan, kesempurnaannya. Di situ, ono anane. Yokroso lan Rasane, tetapi juga jelas ceto Wewujudane, maka carakan Jowo merupakan sebuah aksoro yang hidup, yang wujute aksoro ya suarane aksoro, tapi juga rasane kabeh yang bisa ngerasa ake. Roso di sini adalah si hidup, bukan rasa pahit atau rasa manis, karena ini berhubungan dengan uripeng aksoro Jowo karena uriping aksoro Jowo yang berupa rasa, maka si rasa juga bersemayam di dalam diri manusia hidup. Karena ada si hidup, maka manusia bisa merasakan dan juga bisa membedakan antara rasa manis juga rasa pahit. Karena aksoro Jowo adalah aksoro yang hidup, maka sudah barang tentu kalau bahasa dan sastranya juga hidup. Artinya menghidupi jagad gumelar sa'i atau alam semesta seisinya Sabdanya Gusti, Kang Murbing Dumadi kurang lebih begini Sirawus Ono Kelawan ingsun Lan Sirawus Kroso Mering Rasan Nah, para pemirsa yang berbahagia Itu tadi sedikit wedaran Aksoro Jowo yang berkaitan dengan Sandangan 12 Semoga ini bisa bermanfaat Tetap sehat dan semangat dalam mengembangkan budaya kearifan lokal mungkin di part selanjutnya saya nanti akan menjelaskan satu sandangan dari dua belas itu tadi seperti apa seperti apa ini nanti akan berlanjut maka jangan lupa ikutin terus video saya ini supaya kita bisa mengerti secara jelas tentang ajaran Jawa yang berhubungan dengan Aksara Jawa sekian terima kasih Rahayu Rahayu, Rahayu, Sagungeng Dumadi.